balik kulineran di daerah Palimanan sekarang. Palimanan. Bapak enggak sendirian, masih tetap sama. Aro sini, Roh. Tuh oh, sini, Roh. Sini, Roh. Ya, masih Halo, sama, guys, roh. roh. Halo guys. Halo guys. <laughs> Jadi gini, kita sekarang mau nyari makanan berat. Makanan berat dulu. Saya udah makan jam siang, udah makan makan jam siang, Roh. Kita kapan nasiampo, Roh? Untuk makan siang balik cocok, kayak nasi jamblang di sini. Asas oh, iya. sini di nasi jamblang, nasi jamblang, nasi jamblang itu nasi jamblang yang di daun jati ya. Iya, biasanya dipakai bungkusnya tahun jati pakai. Jadi kita sekarang posisinya ada di jalan raya Palimanan. Kita nemu nasi jamblang khas Cirebon. Jam Namanya nasi jamblang khas Sabiri. Sabiri, Sabiri. Tempatnya ada di samping Griya Jamblang. Oh, nasi Gri di dekat Griya Jamblang. Gimana? Eh, Griya Jamblang? Iya, bener, oh, bener ya? Tidak, bener, bener, bener, bener. Kita, kita coba aja sekarang kita, kita nanya-tanya ibunya ibunya baru buka soalnya baru nasi jamblang nah, nasi jamblang oh adit menunya banyak Ini ya. tuh ada apa itu Cumi? eh ya? Ya, balang buntah. Balang buntah. bukan ya balak muda balak kota balak kota balak kota terus ini ati sapi ini dan kami itu sapi sama ini ini warna oh, ini ya? itu iya. dari anak juga enggak sapi juga Cucunya udah 25 Berarti oh. udah udah, udah, udah tahun ya udah, lah, ya, udah 63 63 tahun Anak-anak pada perang, di Karang, di... Ini ibunya masih stay di sini selama 63 tahun Sejajahkan nasi dia Oke, jadi yang membedain nasi Japlang tuh apa? Bukan? Ini Oh, jalan. Jalan. dari Jati, iya Apa ya kita si tanyakan lagi ada tuh di sini udah 23 tahun dari awal sampai sekarang cucunya udah 25 udah 25 oh dulu aja tuh masih hutan jadi belum ada rupa rumah seperti ini jadi masih ciri khasnya tuh kan, nah, karena kan, kan, kan biasanya tuh nah, itu difokusin pakai daun pisang. Nah, kalau di baru, di, baru, di baru ini pakai daun jati. Mana otak sapi? Itu yang digoreng ini? Ini. ini, ini otak. Sapi. Oh, Ini, ini oh, ayam. Ya, sama? Apa? boleh. goreng. Nah, ini apa Bu ini? Itu Oh, Ya, apa yang diambil dua puluh lima kali pada akhir um pastinya asnya baru ya, ya. sapi barunya di buku sambel merah atau si Arun. Yaudah, bu. Oh, ya, apa ya udah ada darah, bu ada sedikit aja sedikit ya, aja iya iya iya sedikit boleh tambah <SIFANTS> <Take it away. laughs> udah, udah pesan. Jadi, dadar, perkedel sama tahu, sama sambalnya. sambalnya, itu sambalnya full, full paru sama otak sapi. Kita coba dulu ya. Kita coba sambalnya dulu. tipis jadi kayak gini nih untuk bisa banyak tuh seperti ini diiris tipis, suni goreng jadi nggak nggak biasanya kan sambal diulek ini juga kita cobain sekarang sama otak, oh biar pinter ya. <tuk> iya kayak keju mozzarella aja kalau otak sabit. soalnya dalamnya kayak gini lupa gitu. ya Makan makasih ini sih yang buat beda banget alasnya alasnya biasanya kan kalau, kalau dibangun pakai daun nasi ya mau hmm. nggak pakai daun nasi kayak gitu kalau di sini nggak, Oke, langsung, enggak yang beda beda biasanya kan tapi yang jadi jadi beda juga ya, rasanya juga ya iya jadi haru so, harum uh, jadi haru banyak wajib kalau ke sini ke nasi jamblang besar ini tempatnya di jalan raya Palimanan samping Riau di Jakarta ya, dia ya, dikunjung ya, udah dua tiga tahun sekarang di sini gak ya, lama banget ya Iya, dalam tempat itu. tadi juga dari A63 sampai Udah 25 Banyak banget Terus dari pertama belum ada ruko-ruko sekarang ada Sekarang penuh ruko ya? Kenapa? Masih sepi Karena kita kadang lebih awal Ibu-ibahnya baru dasar-dasar lah kalau itu Kalau udah bersiap kita udah stand di sini Soalnya, kalau makin sore makin lagi Sekarang kan jam, jam 12, jam makan ya, jam bercerahan Hai sapi bayar, bayar. bayar, bayar. Nah, gimana atau gimana? Ya, ini Oh ini sama kita tadi. Ya, uh, saya paru-paru ya, sama mata. lagi? satu. saya ini satu ya, sama dadar. Dan, satu Sambal dua. tiga ya tadi 30, 30 ya. Nah, ini, <tuh> ini. Uh, ya. Jadi kita makan oh, oh. oh, gitu. Apa jadi ini makan kita makannya gimana menupin. Gitu Oke, oh. ya? yeah. ya, jadi kita tadi makan berdua sama Istamaris 3 semuanya nego uh, Sama cumi, cumi satu oh, 20. oh, jadi hitungannya kayak gitu. Cumi yeah. sih. tapi kadang-kadang yeah. yang goki iya yeah. ya yang gimana, gimana iya, ya kesukaannya masing-masing masing-masing iya, ya, tau kacau, kadang-kadang ibu-ibu pernah ya berhubungan Sampai ibu, -ibu diobohi ibu anaknya berapa, habisnya berapa. berapa sama anaknya, ibu -ibu. ikan oh, gitu. habis bu ya bu Ya mudah-mudahan juga nantinya kalau kita masukin ke YouTube, ibunya juga mungkin lama kesini yang belinya, Amin. ya ke sini yang mending Pokoknya bisa masuk enggak apa-apanya, jujur enggak bisa. ini kita udah di tempat alamanya di sini tuh ada di stikernya. Banyak. Ya. Akhirnya pasti kok. Ada ibu-ibu. Ya, bagus. Amin. Gitu-gitu masih di Gitu, gitu. sampai kita Flowsing lah. Flowsing. Makasih buat episode sekarang. Terus support terus. Channelnya pop Di-subscribe, di-like, di-comment, di-share. Pokoknya tunggu tungguin terus episode-episode sekarang selanjutnya. Sebenarnya hari, hari ini juga belum beres. sih. Kita mau cari yang seger-seger. Nah, pokoknya stay tune terus. Ya.